ono wong itu tak cubo oh gak kenal dan iki ombah pro sido nang kere gak teko-teko janjian mulai jam 05.00 sampe tak tutup rodol ngopi salah ngopi ngopi kok apa-apa gak ganti aku perjoiji aku sing jam karet mo nih nang awak menunggu ya jam dia Aku ngaji musik itu kencengan concon, eh salah, tekun di dalam, iya mau, terus aku gak kenal, aku Nah, main kencokku atau ngepuji neng apa mau milor, jangkar, jam kau jam, jam masih orang tapi yang iya, pengangguran tanggapan, binget, tanggapan Tuh, tanggapan, tuk, lah. tanggapan tuk, meserah meserah tanggapan Orkesan elektun, rasa orkes itu kan elek rasa duit nang aja, ya, ya, opo? Nah, apa? Apa? Anu Opo hmm. Ya ya apa? Apa? Oh, pasti. <laughs> pasti. Pasti <laughs> Pasti Opo? <laughs> <laughs> <Anda. Ano>? Mang... <laughs> bayar rokok tuh sembuh iseng yes, ini ki aku jalur ya rokok eh kok oh Rokok kok di rokok sih rokok ini sih kecil agum yo jual rokok kopi nanti sih oh kopi kok jadi mau ngomongin cak ngopi aku mari toko ini mari masuk mungkin ini aku mau awak mau sih ngopi tapi ngopi gini kenapa awak mau sih ngecak ngopi salah sih ini Kamu ini mau tak mau mau sih Ya apa yang ya, mari kopi masalah kopi Selagi awak di papri itu, pokok nuh lo, abah cewek cikercoc, duga nocon coy, dong tak tunga, no, cik. tak tunga, no. nah, yon, no. cik, supaya jadi opung, makmur jaya santosa, <laughs> Awak mungkin lagi tak merana aku gitu ya apa gak merana sih yang mau nyes, ya tak syukuri ya, lah. aku mau janjianin lah enak lah nih, nanggap lo lah aku mana kamu telat ya aku beruang mau iya ini? aku aku aku aku Cacang, cacang ya wis nah, tak bayarin tak bayarin mumpung aku oleh rezeki. Uh, uh. uh. mau uh. aku rezeki. Nah. Ah. Tang. mangan tanggapan ping 5 wingi Mbok jagane uh. gawe temenan. Masuk iki. Hajine ngopi opo espresso, es bombon, es Terserah kira, kalau saya mau, kalau saya mau, kalau saya Terserah kalau saya mau, kalau saya aku kalau objek mau, tanggapan saya mau, kalau saya mau, kalau saya mau, kalau saya mau, kalau golek salon ya, ya, kalau no hmm. oh, gembret mau, uh, yeah, iya, kalau iya, benar mau, kalau saya mau, kalau jelek aku kau bagi, penyanyi, penyanyi ah, jadi curahkan dibagi aku sing golek hmm. marketing pimpinan sak marketing calon sing golek Peny penyakit. Uh, penyakit penyakit penyanyi tadas, gurak itu kesepakatan yang hitungan buri hmm. sing penting main enak kasih safari menusu itu. Oke, jar sapi. Ikut Go to sapari. oh.. sapari. Hmm. Sa etane, etane. ini Kang Iya, Kang lagi alamatnya apa ya? Kang RT RW aku lokasi. Delolo, delolo Delolo siang jalan komplit kemau tuh sama tak yo yo yo aku salon salon nih ya. salon, salon, ya, salon itu panggung di ya. rambut salon itu. Wah, sound yo ya, ngerti kok salon itu saloniku iya bro speaker iya bro mau oh, salam kok, gimana nih? ya saya kasih sesewe gimana nih? aku yo, tapi nombor-nombor banyak jangan hmm. di mana? Desember bulan papat itu orangnya nah. nah. nah, teman ya ini gak ada nih Desember bulan papat papa. ya? Desember, bulan papat ya? bulan papat itu papa. oh, tanggal tanggal itu lombor nah, nah. ini gak ada temuan nih, selalu serundul orangnya uh. nah, nah. sendiri yang cepat terkait, biasanya aku, ya, kasih Oh, itu itu ambek iso. tak transfer boleh. Aku jarang, oh, transfer. Ya, transfer juga, lima Nah, oh, Nek masalah webtoon Ji, aku nomor E. Yang penting, bukan PC, no DCI. Mohon dengar, mari kita transfer. bisa. tak ada yang iya, oh, oh, oh, oh, oh, tak transfer. oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, rekeningmu. oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, dirimu jare dikonno boleh penyanyi penyanyi gampang ngomong channel dak dewe kaji niki nah, kok oh, dak temune oh, dak oh, diomong terus untuk di gampang lah uh, kok tak telponne pokok sing penting ku sing ngene-ngene ku sing penting sing seneng mong kan ha iya iya suarane ngono ya romo yuk nari regane ae kok teleponnya regane kan piro ketemune lah kan ono ono rupo ono seksi ngono ini terus apa ya apa? Golek salon, sound speaker, sound speaker, nah apa sound speaker kok? Sound system, ah, ilang centang tol untuk iko, buat centang tol untuk, jadi solan salon naik, kalian melok, orgesan lo solan salon, tak golek sound system, ceng mumi mak jelas, nah tak takok no no ini apa itu, dua channel apa? oh aku koyo Eki nongeni yang hmm. di aba Sopo. aba Sopo. sing si, si, si. Lali, ya. lali. Lali. dramus mana yes, oh nge. sabar tenang yang penting itu ya apa itu oh kasih wah ya ya ya ya aku sorry tahu sewa tong ya aku penyanyi rekening Citrans per, per, yo. bisa kok nomor Ya, no bisa. awak diberikan oleh 5 juta mau. Lurus tengah, lurus tengah. Mes lurus tengah, Edang. Mes masuk, iyo, masuk, mes. Naik barang tak leboh no, masuk. Iki, nuh, mari, cukup karet keboleh. Anu iya, tak menua, mantu. Begini aja, mes, beres. Siapa TV? Tak tinggal sih. Nang di awakmu. Polisi oh, ngalon. Jadi kak sudah ngopi berarti mati kau. Maling ini sudah ngopi lah. Maling ini, ya sudah tinggal wis ini tak meteni salah ngopi kucul rabe mau nanggain, aku jangan ngopi sekarang tak boleh nang, lara -lara hey, tak tak abe, penyanyi ujiannya sama tak boleh penyanyi eh tak minggat pisang tak minggat pisang tak penyanyi